Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto barang keluarga besarnya. Prosahabat, ya kita lihat tentunya bahagia terlihat dari keluarga di Dede aduh ya, Tentunya cantik banget nih sang Kejora kita. Idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Lesti di daerah Alesti Kejora di disini menunjukkan sebuah kalimat caption dikatakan harta yang paling berharga tuh persabat ya yang pertama diutamakan itu adalah keluarga memang the best banget Rizky Bilar pun sangat sayang banget ya Sama di OST yang selalu mengutamakan keluarga tuh Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan Kepada idola kesayangan kita dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar Dan tanggapan dari para fans Yani salah satunya dari Bang Ricardo Sinaga Bang Dodo mengatakan dalam kolom komentar Minal Aydin de bapak dan keluarga Tuh persahabat ya Minal Aydin kembali buat Bang Dodo tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia hari ini, persahabat ya, dari Leslie dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada unggahan spesial juga nih, dari Bang Lawan Potter dan di guys pribadinya. Tentunya mengunggah sebuah postingan foto cute yang tertimbun nih, persahabat ya, baru keluar, baru muncul banget nih, digandeng terus sama Bang Bilar. Takut lepas, persahabat, ya aduh, cute banget nih foto tersebut, mudah-mudahan tentunya. Kita ini mendapatkan kejutan bahagia soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. yang dikandungi mereka ke persahabat, ya, bahwa sebentar lagi mereka akan menikah. Oh, tentunya makin gas, sabar, Makin penasaran tentunya dengan acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada unggahan juga nih. Tentunya ini terbaru, para sahabat, ya, Bang Rizky Bilar. Ada di lokasi syuting JWB2 lanjut syuting hari ini, tentunya kita lihat sangat ganteng banget nih, mudah-mudahan tentunya selalu berikan kelancaran, kesehatan terus buat Abang Bila pesawat, ya semangat kita selalu tentunya mendoakan dan mensupport buat idola kesayangan kita. Postingan tersebut terdiri post kembali oleh akun Instagram, sendal Putih Bilar, di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah, kegabutannya membuat rezeki buat orang lain. Salfok sama nama Dedek yang muncul sebagai pertanyaan akhir Bucin Akut. Emang tuh. <laughs> Di sini Bang Bilar lagi bagi-bagi rezeki persahabat ya dengan pertanyaan terakhir. Di situ nama Lesti Kejora langsung disebut. Apa tentunya nama kepanjangan Lesti Kejora persahabat ya nama asli Lesti? Di situ di pertanyaan terakhir Rizky Bilari selalu dibawa-bawa terus persahabat ya Tentunya kemanapun pergi Nama dedek selalu ada di hati Rizky Bilari. Radu Masya Allah banget persahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan barokah Untuk Rizky Bila Dan untuk berikutnya Persahabat kita lihat Ada unggahan tentunya dari Akun Instagramnya Ayah Kejora Ayah Kejora pun di disini mengunggah Foto Lesti dan Redi para sahabat ini cute banget, cantik dan ganteng Tuh para ya Memakai gaun baju putih Tentunya bak dari aja para sahabat ya Semakin bahagia melihat Kebahagiaan senyum dari dede Lesti tentunya Ayah kejora pun di disini bukan sebuah kalimat caption Dikatakan ganteng dan manis Wow Yang manis-manis tentunya dede Lesti para sahabat ya banyak tanggapan dan respon dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram Ashila underscore Labibah yang berkomentar Soleh Bang ready Dede sehat selalu bahagia selalu sayang Soleh-soleh hatu para sahabat ya Support dan dukungan serta doa yang baik dari fans untuk idola kita Mudah-mudahan selalu banyak yang mensupport, Yang mendoakan buat hubungan layar selama para sahabat ya Selanjutnya, ya kejora pun baru saja mengunggah postingan terbaru. Tentunya ini keluarga besar dari Lesti Kejora, Persahabat ya. Wow, tentunya sangat bahagia banget nih. Tentunya kebahagiaan juga kita dapatkan, persahabatnya melihat senyum dari si cantik beda Lesti tentunya. Dalam postingan setuju juga, ya, kejora ada kalimat caption dituliskan, "Bergembira dulu yuk, keluarga besar Lesti Kejora." Wow, tentunya kembar gembira lagi. Kedua keluarga Lesti dan Rizky Beral dipersatukan Wah, wow, Pak ya makin gak sabar aja nih Melihat kebahagiaan sesungguhnya dari idola kesayangan kita Dalam postingan terbaru eh kejora ini Ada komentar dari Dede Lesti Disitu cuma mengatakan Love, tuh Pak ya Cinta nih dari Dede Lesti Untuk keluarga besar Dede Lesti Pak ya Wow, tentunya banyak sekali komentar juga nih dan tanggapan para sahabat, "Yahyani dari akun Tekdoan." Wow, di sini mengatakan cuma fokus nyariin anak ayah yang paling bujang, yang inisialnya Bilar, yang kemarin pakai baju putih juga samaan, tapi kok gak ada ke up ya? Tunggu aja, para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan foto cute, foto manja, foto suit Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga di sini Papa Daniel pun mengunggah postingan foto para sahabat ya di akun pribadinya. Mengunggah bersama Rizky Bilar dan istri tercintanya tuh. Wow ini cute banget ini adalah pemotretan ketika di rumah Dede Lest ini para sahabat ya. Dalam postingan tersebut juga tentunya caption dituliskan oleh Papa Daniel disitu mengatakan isi caption sendiri ya guys. Tuh suruh diisi. <laughs> Captionnya oleh Papa Daniel Banyak tanggapan juga nih Dari para fans Ya nih dari akun Instagram Lesla Lovers Padang Disitu mengatakan keluarga bahagia Yang bentar lagi punya mantu baru Amin Doakan terus sahabat ya Mudah-mudahan secepatnya Keluarga Rizky Bilar dan keluarga Lesti Kejora Dipersatukan tentunya makin gak sabar Sebentar lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan Sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar dan mudah benar juga kita sore hari ini mendapatkan cedukan vitamin manja bersahabatnya, tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.